orang tua kekasih kami ibu pernece sakum alorerung di sini kami <SILENCIO> doa ibadah bersama Allah. kami ibu bernayac sakum aloreroong di sini yang boleh menyambut kami dengan sukacita dalam rangka pertemuan keluarga juga bahwa pada saat ini atas perkenaan Tuhan niat atau kerinduan saudara kami anda sakum karena kebaikanku bukan karena fasih lidahku bukan karena kekal wajah dari Satu Satu Dua Satu Dua Ya sudah Sudah okay. lamanya okay. berdoa, yeah. menunggu, menanti nanti mu To unnisungi tongkonan layuk seke Kami domai padang risangala tondok mimi na lebongan bulan matahari Allah tu manutai di sabu tondok na laki badada To unnisungi tongkonan layuk kairo kami Domei padang di rembon tondok mimi na lepongan bulan matahari allah tu manute di sabu tondok na puang talion puang saka londong allah si tomen dadiana Tung nisungi tongkonan lombok talion, eh hinde tongkonan, tindok sarira longana, mian kila Pamiringa ya sayangki kasayang ki ramplanteba tunaka nakamasei kuang umpelalan Bapak ibu saudara kita semua yang ada duduk bersanding di bawah hamparan tikar bermadani pada saat ini Terutama kepada kami sebagai Tuan Rumah. Sangat jelas masuk dalam telinga kita. Bahwa mereka datang bersama dengan putra mereka. Yaitu Anda. Namun, bahwa di lembah Kaili, di sebuah taman tetangga. Ada sebuah bunga yang tumbuh di taman. Bunga itu begitu mempesona. Membuat hatinya tergerak untuk memelihara dan, dan merawat bunga itu dalam sebuah taman kasih. Tentu apa yang disampaikan ini, kami selaku, selaku si pemilik bunga ini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, bahwa ternyata bunga yang kami tanam ini telah memikat hati seorang pangeran dari negeri tetangga. Tetapi apalah daya kami, kami hanya si pemilik bunga ini, kami tidak punya otoritas untuk menentukan di mana bunga ini mau tumbuh dan hidup. Oleh karena itu, izinkan kami bertanya kepada bunga, kepada anak kami sebelum kami menyiakan dan menjawab pertanyaan tadi. Untuk itu, anak saya, Ade, kalau bisa datang di sini, Ya, anak saya, Ade, siang hari ini kita bersyukur. Kita kedatangan tamu, yaitu Anda bersama dengan keluarga. Dalam artian, baku mereka datang untuk melamar, dan itulah Anda yang ada bersama dengan orang tua. Apakah maksud kedatangan orang tua dan ada Anda ini untuk meminang? Itu diterima dengan baik. Apakah kedatangan mereka diterima atau ada pangeran lain yang sudah memikat hati Ade? Iya, <tuk> <tuk> dengan anggukan yang pasti bersama dengan Mama orang tua menandakan bahwa kedatangan dan maksud kedatangan kita pada saat ini untuk menyampaikan pemenangan atau pelamaran kepada anak kami Ade diterima dengan baik. Dengan satu ungkapan, jati Tuan, jati Melayu, jati kami, dari salu janji Tuhan, ke masa yang lalu kami nantikan di tempat ini. Terima kasih.